Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih Di video kali ini saya akan membahas tentang lucid dream Apa itu lucid dream? Lucid dream adalah kondisi dimana ketika kita tidur, kita mimpi Di dalam mimpi itu, kita sadar Kita tahu kalau itu hanyalah mimpi Kita bisa mengontrol mimpi kita karena kita menyadari semua kejadian yang kita alami itu hanyalah mimpi Kita bisa menghadirkan sosok yang kita suka di dalam mimpi itu Kita bisa ajak dia kemanapun semau kita di dalam mimpi itu Melakukan apapun yang kita inginkan bersama dia Karena kita sadar kalau itu hanyalah mimpi Teman-teman, saya pernah melakukan hal ini yaitu masuk ke dalam dunia mimpi dalam keadaan sadar. Beberapa kali saya coba untuk masuk ke dalam dunia mimpi dalam keadaan sadar dengan cara sengaja. Hal ini pun saya pernah alami. Melakukan dream atau mengontrol mimpi tanpa saya sengaja. Saya yakin teman-teman semua mungkin pernah alami hal yang sama yaitu masuk ke dalam dunia mimpi, bertemu dengan siapa saja, dan teman-teman menyadari kalau itu hanyalah mimpi. Banyak dari teman-teman yang pernah alami hal itu, tetapi yang terjadi tanpa disengaja. Di video kali ini, saya coba membahas bagaimana cara kita masuk ke dalam dunia mimpi dalam keadaan sadar, atau bagaimana cara kita melakukan lucid Dream, mengontrol mimpi, menciptakan mimpi,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 Telepati, bahkan hal-hal di luar logika, mungkin cerita horor dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, sudah like video-video saya, sudah share video saya, terima kasih banyak, teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, teman-teman, kita langsung saja membahas. Bagaimana sih cara kita agar bisa mengontrol mimpi kita? Bagaimana cara kita agar bisa melakukan lucid dream? Masuk ke dalam dunia mimpi dalam keadaan sadar. Bisa menghadirkan siapa saja yang kita suka di dalam mimpi itu. Kita bisa mengajak dia kemana saja, melakukan apa saja, semau kita. Karena kita sadar kalau itu hanyalah mimpi. Bagaimana cara kita melakukannya dengan cara sadar atau cara sengaja? Teman-teman, banyak referensi yang pernah saya dapat, banyak uh, artikel yang pernah saya baca, cara-cara untuk melakukan lucid dream. Dan saya pernah lakukan mengikuti cara-cara itu. Bagaimana cara kita melakukan itu? Jadi begini teman-teman, lucid dream itu sama dengan cara kita menciptakan mimpi. Ketika kita ingin tidur, kita membayangkan apa yang ingin kita mimpikan. Caranya seperti itu. Tetapi, yang teman-teman lakukan adalah, teman-teman harus mempertahankan kesadaran. Teman-teman harus mempertahankan kesadaran teman-teman. Biarkan tubuh teman-teman atau fisik teman-teman terlelap. Teman-teman biarkan tubuh teman-teman itu uh, rileks Teman-teman hanya mempertahankan kesadaran dengan menggambarkan apa yang teman-teman ingin mimpikan. Dan teman-teman akan masuk atau menembus dunia mimpi dalam keadaan sadar. Hampir semua cara yang mereka jelaskan itu semua sama. Yang membedakan adalah kapan harus kita lakukan lucid dream. Karena begini teman-teman, ada beberapa cara yang mengatakan kalau lakukan lucid dream itu di saat kita ingin tidur. Di saat kita hendak tidur, kita langsung lakukan lucid dream. Banyak referensi yang mengatakan seperti itu. Tetapi, kalau menurut saya, saya tidak sarankan untuk lakukan itu di saat ingin tidur. Kenapa saya tidak sarankan itu di saat hendak ingin tidur, di saat kita masih pres, tiba-tiba kita ingin masuk ke dalam dunia mimpi? Karena kita akan melewati satu fase atau satu kondisi di mana kita seperti ketindahan. Kita akan melewati satu kondisi di mana kita seperti ketindihan, ketindisan, setan gitu, teman-teman. Jadi, kebanyakan kita tidak mampu atau tidak bisa menembus dunia mimpi karena kita ragu akan kondisi itu, kondisi yang kita rasakan. Di saat itu, kita langsung takut dan kita terbangun, dan sudah pasti kita tidak bisa menembus dunia mimpi dalam keadaan sadar. Lalu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa lebih mudah Tanpa harus melewati fase itu Lalu kapan harus kita lakukan lucid dream Atau ingin menembus punya mimpi dalam keadaan sadar Kapan harus kita lakukan Teman-teman boleh lakukan hal itu ketika teman-teman terbangun Sudah tidur dulu Ketika teman-teman terbangun Baru teman-teman lakukan lucid dream atau ciptakan mimpi atau masuk di dalam dunia mimpi dalam keadaan sadar teman-teman saya yakin ketika sudah terbangun kemudian lakukan itu langsung teman-teman tidak pernah melewati kondisi yang dimana seperti ketidikan itu jadi teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus uh, dalam persiapan teman-teman harus persiapkan alarm di handphone teman-teman Siapkan alarm, kemudian atur waktu kapan harus teman-teman terbangun. Tujuannya di situ, yang penting teman-teman tertidur dulu. Nanti terbangun oleh alarm, dan teman-teman lakukan lucid dream Tujuan atau fungsi dari alarm itu untuk membangunkan teman-teman. Yang kedua, teman-teman siapkan kertas atau buku catatan teman-teman tulis di situ apa yang teman-teman ingin mimpikan. teman-teman tulis di situ karena kenapa begini teman-teman biasanya ketika seseorang e, sudah tertidur dan terbangun gitu teman-teman dia nggak tahu membayangkan apa jadi usahakan teman-teman sudah harus ada e, catatan yang dimana teman-teman ingin memimpikan apa seperti itu yang ketiga apabila semua sudah siap persiapan malam itu teman-teman tidur seperti biasa nanti teman-teman akan terbangun oleh alarm itu dan teman-teman ambil kertas yang teman-teman sudah uh, catat apa yang teman-teman ingin mimpikan itu kalau sudah teman-teman sudah terbangun teman-teman baca yang ingin teman-teman uh, mimpikan itu teman-teman langsung kembali kembali Tutup mata, rileks, berbaring, teman-teman membayangkan apa yang teman-teman ingin mimpikan. Langsung, jangan tunggu satu 2 jam lagi teman-teman. Langsung ketika terbangun, ambil kertas, hafal apa yang teman-teman ingin mimpikan itu. Bayangkan itu di pikiran teman-teman, sejelas-jelas mungkin. Biarkan tubuh teman-teman rileks, Teman-teman hanya mempertahankan kesadaran dengan gambaran itu. Teman-teman, pertahankan kesadaran dengan membayangkan gambaran itu yang teman-teman ingin mimpikan. Pertahankan kesadaran dan biarkan tubuh teman-teman rileks. Hal itu, lebih mudah teman-teman masuk atau menembus dunia mimpi dalam keadaan sadar dengan gambaran itu, teman-teman. Kalau teman-teman sudah tembus di dalam dunia mimpi dalam keadaan sadar, baru teman-teman tinggal ciptakan hal-hal yang lain. Karena di dalam mimpi itu teman-teman sudah sadar Teman-teman bisa mengontrol mimpi itu Menghadirkan siapapun yang teman-teman suka Dan ajak dia kemanapun yang teman-teman inginkan Seperti itu Jadi sebenarnya Kebanyakan orang gagal melakukan hal ini Karena dia lakukan di awal dia ingin tidur Teman-teman, biasanya kalau di awal itu sangat susah teman-teman Yang akan kita lewati adalah kondisi dimana kita seperti ketindihan Kurang lebih seperti itu Jadi teman-teman kenapa di saat terbangun saya katakan lebih mudah Karena biasanya ketika kita terbangun Itu kita akan lebih mudah tertidur kembali teman-teman Tidak seperti di saat kita hendak ingin tidur di malam hari Proses masuk ke dalam dunia mimpi atau tertidur itu lebih mudah ketika kita sudah tidur sebelumnya. Pas kita kebangun, langsung kita baring lagi, itu lebih cepat kita tertidur. Untuk masuk di dalam dunia mimpi, kita hanya mempertahankan kesadaran dengan menggambarkan apa yang ingin kita mimpikan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Saya pernah uh, coba beberapa cara yang tidur dari malam langsung lakukan itu tapi gagal terus teman-teman. Saya coba salah satu cara yang dimana cara itu saya baca di artikel. Dia mengatakan kalau sebagusnya, sebaiknya tidur dulu. Dan saya lakukan itu dan beberapa kali berhasil teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, teman-teman bisa coba hal itu. Bisa coba cara itu Dan semoga teman-teman berhasil Masuk ke dalam dunia mimpi Dalam keadaan sadar Atau lucid dream Teman-teman bisa kontrol mimpi teman-teman Bisa hadirkan orang yang teman-teman sayang Seperti itu Oke teman-teman Semoga teman-teman berhasil Dan teman-teman semua Yang belum subscribe silahkan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari saya Halo Masih